Halo kawan-kawan, balik lagi dengan newbie bareng Thomas lagi di sini. Kali ini kita bakal menguji kostum room 12 yang terbaru yang semalam kita pasang di Redmi 5 Plus. Dalam cengoknya sendiri, kostum room ini punya book getar saat disentuh tidak bisa. Namun saat saya coba, ternyata berfungsi dengan baik. Oke okay, daripada ngomong-ngomongi waktu lebih baik kita langsung aja pengujiannya melalui votingnya Untuk kalian yang nonton pertama mungkin sudah paham bahwa ya Mu ini nggak ada buat tinggal animasinya, cuman Mi gini baru gambar Mu aja. Kayaknya males orangnya buat buat animation. Dan waktu untuk buatnya itu sekitar satu menitan. Sekarang kita akan ngecek aplikasi apa aja yang tersedia di sini. Kita coba dulu di alat. Ini biasa aplikasi buat Mi atau miwi Oke, di sini ada kompas sekalian kita nyoba gilunya ya Oke kayaknya bekerja dengan baik hmm, di sini ada perangkat layar kita lihat pengaturan perangkat layarnya apa aja fiturnya hmm, di sini ada laju bingkai sampai 60 fps cukup tinggi juga baru ini ada sumber suara kita bisa pakai mikrofon atau suara internal dan sini kualitas video dan juga resolusi itu resolusi HD plus Oke ini kita balik kita lihat aplikasi berikutnya hmm, coba kalkulator ini kalkulator biasa ya sekarang di sini ada titik atasnya oke itu floating window pernah kita review itu di Redmi Note 5 ya caranya ada email oke, itu semua email ya bisa Gmail email yahoo dan sebagainya dan ini coba rekam suaranya sekarang ngetes suaranya kita ternyata masuk ya meskipun nggak saya tampilkan di sini sudah bisa didengar. Ya, dan saya enggak nampilin lagi di video ini. Oke, scan. Oh, kameranya cukup cantik. Jauh lebih bersih daripada kamera apa ya? Ini MSM Extended ya yang tadi sebelumnya. GCam game sebenarnya sih. Oke, yeah, sekarang di sini fitur keduanya. Ini ada PlayStore, hmm, Play yang biasa aja, cuman ekornya aja yang berubah. Ini ada kesehatan. Oke, okay, baru kita cek kameranya. Yeah, seperti tadi, ya, kameranya lebih bersih nih. Oke, okay, pada GCam yang sebelumnya saya install tadi. Fiturnya sih manual kontak 4 foto video Oke kita lihat versi muinya Eh versi mi kamera sih Oke versi 2 titik nah, Setelah itulah ya Oke kita lihat fitur muinya Muinya kita lihat fitur muinya Pertama wallpaper dan kontak ini, ini ngatur wallpaper, ini atik notifikasi ya. Lihat, ini notifikasi setnya eh, semalam ya. Kalau so, ngeliat video sebelumnya, saya udah ngetting ini untuk ngeliat apakah ini MI 12,5 atau 12 biasa. Okay, ini barangnya ada fitur kecepatan Opal baterai itu cuman gaya baterainya jauh ganti Indikator baterai bisa diganti juga Oke okay, di sini ada satu fitur unik yaitu pelindung privasi. Jadi di sini kita bisa tahu mana aja aplikasi yang mengakses lokasi kita, pesan kita atau kontak kita. Dan sekarang kita melihat setelan tambahannya, nih tampilan. Dan di sini fitur yang apa untuk jarak? Nih aplikasi baru ini nggak nampak di sini. Seharusnya ada gitu jaraknya kayak di mode sebelas, terus di sini kita lihat ada faksebilitas, ini fungsi aksesibilitas semuanya, terus, ini ukuran tampilan, terus sama aja kayak tampilan di awal ya, ini ukuran pon terlihat kayak punya tadi ya di sini lokasinya kok aneh ya cuman nyetak di Turki dan enggak ada lokasi Indonesia hmm, tapi enggak ada masalah sih sebenarnya dulu saya juga kayak gitu Nah di sini bas, dia dan dukung bahasa Indonesia lain sama Mui Pro semalam Oke okay, kita lihat sekarang fitur spesialnya kita bakal ngetes-ngetes fitur spesialnya apa aja dan ada buku enggak mode rumah nih eh, mode rumah mode muda Oke okay, nggak kayak Mui mehelas di Redmi Note 5, 5 Pro di sini jalan bagus. model murah mudanya nggak mati. Oke, okay, kita coba lagi ke mode mode Mode lab di sini ada pramut air. Hmm, kira kira gunanya apa hai, okay, hai. tahu oke nanti saya akan coba di ruang kedua kita tes dulu oke kita cepat kenai videonya karena ini lumayan lama oke ternyata berhasil tanpa mati ke ruang kedua. sekarang kita balik lagi ke ruang pertama. dia suruh masukin handi atau jari ya biasanya ini. op, oh, hp-nya mati. oke okay, dia layarnya kedap-kedip aja dan nggak bisa disentuh. bahkan di on/off juga nggak ada pengaruh. oke okay, kita potong aja, kita reset coba hpnya oke okay, tadi kedap kedip aja gak jelas jadi saya restart dan ini adalah ini penggunaan tadi yang kita tes-tesin aja nih 75% sebelum nyoba antutu kita bakal tes antutunya hmm, antutunya cuma dapat 94000 beda sama muipros yang hari itu dapatnya 100.000 kira-kira kayak mana CPU trolling ya. Kita coba aja di sini CPU trollingnya. Oke, okay, dari awalnya itu 69.000-an. Sekarang mulai naik ke 70.000-an. 70 kayaknya stabil aja gitu. Coba bakal ada trolling setelah satu menit. Oke okay, kita skip aja videonya sampai 15 menit Kayak mana antutunya Oke okay, bisa kita lihat Ini terlalu stabil hmm, Dia average 79.000 Dan minimalnya itu cuma 71 Padahal di awal tadi cuma 600 Dan ini cukup hangat Panas CPU nya itu 48 Cuman di baterainya itu yang ngeri itu 47 Terasa hangat Hmm, sekarang kita lihat baterainya tinggal berapa persen oke tinggal 61% cukup boros dari 75 tadi sekarang tinggal 61 hmm, dan penggunaan aplikasi seperti ini tapi di sini kenapa CPU trollingnya itu sampai satu jam ya, malah cuma 15 menit. Hmm, kita bakal coba aja main game Gimana Oke, okay, di sini saya pakai main SpongeBob dan biasanya sih kalau pakai room lain sampai peristakan ini wajib ngetak. Waktu ngancur-ngancur ini, tapi ini enggak. Hmm, sekarang bagaimana kalau di ladang ubur-ubur? Di situ paling banyak. Dan semua rata-rata nggak -rata bisa di sini. Oke, okay, ini belum nyetak, tapi gerakannya nggak enak, nggak lancar. Coba kita ganti dulu. Pijit. Kita ganti ininya, frame jadi 20. Kualitasnya, eh kualitasnya paling lu, udah nggak ada lagi ya di bawah low. Okay, dengan kayak gini apa bakal enak ternyata enggak juga berat ya bahkan delay kalau ngadep ke sebelah sana oh dan setak nggak bisa disentuh lagi oh iya ya tadi saya pakai game space ini dan kayaknya membantu banget sekarang kayak mana kalau di ARK oke okay, jadi ini di agak patah-patah. Enggak begitu lancar. Oke, coba kita buka dulu pengaturannya, settingannya apa? Ini video. Oh, ternyata grafiknya low dan nggak bisa diganti-ganti. Kita cuma bisa ganti resolution -nya aja, kita tarik ke ujung apakah membantu Oke okay, ternyata lebih kayak lebih smooth terimbang kalau resolusinya nya di GDI, walaupun tetap aja ada patah-patah dikit Oke okay, jadi ini sisa baterainya tinggal 46% dan saya sudah pakai ini room 8 jam saya tadi jadi dupi dan aku empat menit support 7 menit dan mindahkan datanya yang lebih lama jadi inilah MUI 12.5 yang beta terima kasih telah menonton bye bye